Welcome to my channel, Babo. Oke okay, guys, jadi kembali lagi bersama Rimbabo Kali ini kita mau sambung lagi game yang Happy Home Designer Yeay Oke, okay, jadi sini kita mendapatkan uh, Clean baru yang namanya Goji Oke okay, guys, by the way, yang sudah subscribe Jangan lupa notification on ya guys Bellnya diklik biar kalian tahu uh, Pas Rimbabo upload video Kalian bakal mendapatkan notifikasi Oke okay, guys, jadi sekarang kita bakal lihat uh, gimana uh, dengan plan pertama kita apa yang dia mau dari hasil desain yang kita bakal bikin oke okay. okay. Oh, jadi dia beli uh, beli rumah baru di uh, yang yang ha, mau kita desain itu, guys. Oh, huh? oh, belum ada itu, guys. Rumahnya masih kosong, masih belum didesain gitu, guys. Dia mau cari yang profesional yang bisa desain. Jadi tempatnya kecil banget, jadi tidak perlu begitu banyak gitu. Tapi dia dia suka membaca buku, guys. Jadi dia pengen di buku apa tuh desainnya ada sama uh, round the books itu sekitarnya ada buku gitu guys jadi bisa enjoy baca buku relaxing gitu guys ya duduk di sofa gitu jadi tema klien kita ada forest of books oke okay. leave it to me <laughs> oke okay, leave it to me great I'm so glad to hear you said that fantastic <gasps> last dan let's do it on January Goldie Wah wow, dia bantu kita promo guys dia senang banget sama hasil desain pertama kita itu guys oke okay, jadi ah kali ini kita harus berusaha deh semoga lebih bagus desainnya ya guys ya oke 3 just better head of Goldie oke okay, jadi sekarang kita mau ke rumahnya Goldie make me proud so I will yes I will Oke okay, kita udah sampai di rumahnya si Golzi Oke okay, jadi ini rumahnya si kosong dengan tiga kardus Oke okay, jadi dia mau uh, tempatnya bisa membaca buku Dan disitu ada yang dia bawa itu furniture -nya. kita lihat yuk Ada apa ya di dalamnya di kardus 3 ini Jangan kayak kemarin sofanya aku jual <laughs> Oh aku salah klik guys Not quite, not quite, not quite. I time. Oke, okay. jadi sekarang kita buka kardusnya dulu, guys. Hmm, ada apa aja? Oh, oh, ini apa? Oh, ada buku, guys. Wah, sesuai temanya, ada ini buku besar apa tuh? Lemari buku, ada musik, guys. Oh, jadi dia suka mendengar musik itu sambil membaca buku. Wow, enjoy banget ya. <laughs> Oke, okay, jadi saatnya kita remove uh, Remake over Ini ya, makeover Ruangan ini Aku pilih yang Karena temanya ada wood Apa tuh? Forest, forest itu kebanyakan kan Wood gitu guys, jadi Aku pingin pilih yang wood aja Oke, okay, bagaimana dengan ini? Oke, okay, sip uh, Dan untuk ini tempat tidur guys tempat tidur ini kurang cocok deh sama warna hmm sama warna kurang cocok oh di sini bisa search banyak banget guys hmm oke okay, oke okay. jadi aku ganti aja tempat tidurnya guys aku pilih warnanya lebih uh, cocok sama ininya oke okay, aku pilih ini aja guys Uh, kayaknya kurang cocok taruhnya di situ. Uh, kita lihat ada apa lagi. Ah ini guys ada ini ini coffee table, kapan apa ya? Oke okay, kita taruh di sini bisa taruh nggak timpah Ini timpah. Uh, kursi ya kita coba. Lalu kacau deh untuk backgroundnya kurang pas sama kursinya kayaknya harus lebih polos gitu guys. Oke bisa ditimpa guys. Nice. Oke, aku ganti aja yang lebih polos guys. Ah ini guys kayaknya ini lebih comfy <laughs> untuk baring atau untuk untuk uh, membaca buku gitu guys ya. Oke jadi tempat tidurnya ganti juga karena kurang pas di situ. Oke ada apa lagi guys? lagi. Oh, udah ini guys, meja tulis. Aha. Hmm. Cocok dong harusnya meja tulis nanti bukunya kita timpa di atas gitu guys, tapi ini mau taruhnya di mana? Uh. Eh, kan nggak bisa. Au au au eh e, e. salah-salah. Kok nggak bisa sih? Gimana sih? Ah, agak maju tuh pan gitu, gitu. Ya, gitu dong. Oke, okay, sip. Uh, bukunya timpa di atas. Tapi kayaknya taruhnya jangan di sini meja. Tulisnya dipindah aja ke sini. Aku kayaknya bisa ganti posisinya, guys. Nah, guys, aku udah bisa ganti posisinya eh uh, untuk join jump jump-nya. masih belum tahu gimana caranya sekarang aduh, utak utik, utak utik. aku utak-utik utak-utik akhirnya ketemu oke okay. jadi gini lebih jelas kan oke okay. jangan kayak kemarin sampai dua jam dua <laughs> jam dinding ya bukan dua jam apa dua jam dinding TV Aha. TV-nya TV kok kecil banget sih bisa ditimpang sih terlalu pendek TV-nya kalau oh, sofanya kejauhan sih taruhnya di situ oh, enggak enggak enggak, enggak, enggak. sakit muka nggak bisa timpa guys. <laughs> Jadi yang bisa timpa itu yang warna hijau-hijau bulat itu aja guys. Ah, lampu guys. Lampu. Sesuai dengan warna ini dong. 5 guys ada buku ya bukunya tim di atas keren, nice what? Adaptnya ada salah dong oke, okay, nice aku tampak ada 5 nya, aku pengen 5 guys oke, okay, nice ya tv dibuang aja guys Enggak <laughs> cocok sih Oke, okay, ada apa lagi guys? Oke, okay, jadi kayaknya posisinya kalau bagasnya bisa nggak di samping gitu Kita lihat posisinya bagus nggak sih? Kira -kira -kira. Hmm, kurang guys ya. <laughs> Menurutku bagasnya lebih bagus taruhnya di tengah. Oke, okay. jadi meja tulisnya aja yang kita pindah ke tengah-tengah itu ini disampingkan. Oke, okay, kursi dulu pindah. Hmm, oke, okay. eh, salah, salah, -sal -sal. oke. Okay, nice, jadi bukunya oke, okay, mantap. Oke, okay, tapi kayaknya aku perlu sesuatu lagi. Kita lihat lagi ada apa di sini, guys. Ah, ada bunga guys eh bunganya nggak bisa timpa di atas ini bunganya kok nggak bisa taruh di apa ya? di atas ini ya timpa di atas high plus gitu hmm oke okay, aku bakal ambil yang ini simple aja oke okay, ini keren banget nice tapi kayaknya warnanya kayaknya kurang pas lagi untuk ini guys ada jam dinding, guys. Uh, kayaknya kalau pimpin itu nggak cocok, guys. Oke, oke okay. hmm. okay, jadi bunganya. Oh, bunganya seperti itu, guys. Ya, yeah, dindingnya kayaknya kurang cocok karena jamnya, guys. Ya, yeah. mau seks. lebih cocok guys yang simple simple gitu guys. Oke, okay, nah itu dong. Jamnya nggak jadi guys, karena kurang pasak kulit. Ada, oh ada gambar. Iya, yeah, lebih bagus pakai gambar aja. Jamnya nggak jadi. Oke, okay, ada di mana posisinya udah oke. Okay. Adatnya, eh uh, adatnya. Nah kan gambarnya cocok itu yang forest kan ada forestnya gitu guys. Uh, kayaknya taruh di tempat sini kosong oke okay. ah, ada clock, clock clock mana clock ya clock ini oke okay, ditempat di atas surface oke haha keren ah, kayaknya masih kurang sesuatu guys kita ada apa lagi yang bisa ditaruh uh, biar enggak kelihatan begitu kosong guys ya yang di sebelah itunya hmm ah ini apa guys sukses apa aku taruh sukses aja guys <laughs> goldie mau, mau, mau kabur bisa bawa ini <laughs> bawa bukunya kabur dengan sukses ini tuh gitu. Oke okay guys, aku rasa ini sudah oke. Okay. Hmm, menurut kalian gimana sih? <laughs> oke, okay, jadi udah oke okay lah, jangan terlalu rumit. Jadi di sini bisa mendengar musik, membaca buku. Oke, okay, nice, five test lagi, cocok banget. Oke, okay, nice. Ayu Jan, yep. thank you wolf Wah. <laughs> jadi ini hasilnya guys aku bikin besar kalian bisa lihat dengan lebih jelas go di forest of books the forest of books <laughs> oke okay, jadi ada bunga-bunganya di atas jadi ada sesuai temanya dikit lah terus ada gambarnya ada forest gitu <laughs> satu emoticon emotion itu joy yeah oke okay, kita balik ke office guys ya yeah, kita mau ngomong sama loti how come hey, tiger tiger how go did golden love did to the place definitely <laughs> ya yeah, pasti dong wow that's fantastic wasn't so that to expect this being your first job and all Mekisa like everything when well I'm going to visit college tomorrow so I asked her myself now was there anything else was supposed to teach you oh that's right emotion yep just like that those emotions I was emoting like joy personally I experienced a wide range of emotion when I'm dealing with the client's kind of joy sadness, more emosin oke jadi kita mempunyai emotion kita bisa coba klik emosinya. oke okay. Oke okay, jadi seperti biasa kita harus um, melaku melak melakukan laporan setiap kita sudah siap gijan Jadi uh, nanti bosnya bisa ngecek gitu guys <laughs> Oke okay, kita mau ngomong sama Sidipi You just finish your first real job, ditonjuk, train bubble, well done, setonic forest, to see what comes up to you come with up, win the job, the bla bla bla, <laughs> Oke, okay, jadi kita bakal mencoba dulu emoticon yang baru ini guys. Oh, ini guys, oke. Okay. yeay, oke, okay, jadi kita senang, sayang banget. <tos> Oke okay, jadi video kali ini Sampai di sini dulu ya guys ya Thank you so much for watching Jangan lupa like dan subscribe-nya guys Dan share ke teman Notification on Jadi kalian bakal tahu videoku uh, Saat aku upload Dan please tolong ya Jangan skip iklannya dan Thank you so much for watching and see you on next video Bye bye